Wish di sini ada ini ada dua gambar nah kira-kira kalian Mas Bakti kasih waktu dua menit silahkan perhatikan terus kemudian di ini apa dicari bedanya di mana gitu ya oke okay. terus kemudian sebutkan dalam bahasa Inggris bedanya di mana gitu ya pelan-pelan aja nggak apa-apa salah nanti Mas Bakti bantu gitu ya coba diperhatikan dulu ya jangan dijawab dulu diperhatikan dulu jangan ngomong dulu Mas Bakti kasih waktu 2 menit ya dua menit atau 3 menit nanti apa ini apa sebutkan nanti ketika saya tanya sebutkan ya oke dimulai dari sekarang dua menitnya perhatikan mana yang beda ya oke Mas Bakti tinggal ke kamar mandi sebentar ya Oke, okay. sudah menemukan perbedaannya? Sudah menemukan perbedaannya? Sudah, Mister. Sudah ya. Coba saya tanya uh, siapa ya? Uh, Abdullah dulu. Abdullah. Abdullah halo? Are you on the other hand? On the other hand? Oke okay. okay, Abdullah, please mention to me which one is different between one picture number one and picture number two kira-kira yang mana? which one? satu aja duk, satu aja satu aja the boy with the red shirt eating which one? Red. the? Apa? the? the boy with the red sweater. the boy with the? the boy with the? I'm sorry, I cannot hear you. The boy with the red sweater. Okay, what's what's happening with him? Uh, picture number one, he is eating sandwich. Yes. Two, eating okay, good. Picture number one, he is eating a sand, sand sandwich. Ya, yeah. ini kalau roti lapis itu bahasa Inggrisnya apa? Sand, sandwich. Nah, sandwich itu biasanya dipakai, buat dimakan buat makan siang atau sarapan. Yang sandwich. Nah, on the other hand, di sisi lain, yang ini makan? Eh? Apple. Apple, good. Terima kasih ya. Oke, okay, Abdullah. Kemudian, Raihana, ayo. Which one? On, on the left, On the left, bagus. Depend. Yes. And the left. on the right, yes. see it. Oke, okay, diulang lagi. On the, the left, on the left he paints. On the right, he reads. Oke, okay. gimana gimana? Maaf, bahasa Indonesia dulu. yang kiri gimana? Sebelah kiri dia menggap melukis. Hmm, oke. Okay. Yang kanan? Sebelah kanan dia membaca. Membaca, oke. Okay. Oke, okay. bukan pen ya? bukan pen ya, paints ya. Okay. she ya. Perdua ini kan dia perempuan ya. ya enggak? Rambutnya panjang. Kalau perempuan itu dia bahasa Inggrisnya apa? She. She ya. she paints. Ada S-nya ya, she paints. Coba ditirukan Rayhana, she she paints. Paints, bukan pen. pen. Paint, paints. She paints. Bukan, salah. Paints. She Paint, paint, paint, paint, paint, paint, paint, ada S-nya belakang. Paint, paint, bukan pen. paint, paint, oke, okay. paint, lagi Pains. Pains. salah, paint, Pains. gini loh, paint, nah bacanya gini, paint, paint, nah, paint, ada S-nya di belakang, paint pen bukan pen paint paint nah kalau pen itu pulpen itu loh nah ini bacanya bukan pen tapi paint ya berarti dia melukis she coba lagi she still write she, she read oke okay, good yang kanan yang nomor dua she she read nah, good She reads. Yang kiri tadi apa? Yang kiri, she? Pains. Pains. Pains. Nah, pains. Yang kanan, she? Read. Nah, she... She... she reads. She reads, bukan read. She reads. She reads. Nah, reads. Kalau read itu artinya menggrebek. Read. Ini reads. Oke. Ya. Oke, okay, uh... okay, bagus ya. Sekarang Alexa? Yang mana lagi kira-kira which one? Alexa. And, uh, On the left? Uh left. Okay. On the left what happened? Uh it's uh one it's drink juice yes. and and one more, it's drink milk. Okay. The number one, it's a drink apple juice. Okay, good apple juice. Okay, and the in the right number two, number two. Uh, she drink milk. Fresh uh, milk. She fresh drinks, ya yeah. yeah, ada s nya. She drinks, drinks fresh milk. okay good. Yeah, that's good. Yeah, okay. And then next one, Sanza. Ya, Mister, ya coba dicari bedanya, mana kira-kira selain itu? Lagi. number one, yes. there is two orange. Oke, okay, there is number two, there, there is one orange. Oke, okay. nah sekarang kemarin sudah Mas seperti beritahu ya, kalau bendanya lebih satu, bukan pakai there is, tapi pakainya apa? There, there are. Nah ini ya berarti yang kiri there there are two oranges. Coba Hasanja there are there are two two oranges. Oranges. Okay, oranges bukan orange juice tapi oranges. Oranges. Nah tulisannya gini ya. Orange itu kan kayak gini ya. Ya kan? Ini bacanya gimana? Oh orange. Orange tapi kalau orange apa jeruknya itu ada banyak pakai ditambah es s nah bacanya itu jadi oranges Orang. oranges bukan orange juice hmm. ya kalau orange juice itu juice orange yang tadi disebut apa alexa tapi oranges nah, coba dibaca Sanja, sekali lagi there are two, two oranges oke okay, bagus and, in the right. and there is one One orange. oranges. Hmm. Oh, kalau ini nggak perlu pakai angels, tinggal one of orange. gitu. Ya kan? Ini kan bendanya nggak banyak. Kalau bendanya banyak, ditambahin S di belakangnya. Hmm. Tapi kalau apelnya cuma satu, nggak ditambahin S. Berarti, there is one orange. orange. Nah, kita coba Good. There are two oranges and there is one of orange. Oke okay, bagus, alat saja ya. Nah sekarang ada dua lagi, kira-kira siapa yang mau ini? Ada dua lagi yang belum. Ada dua, masih ada dua lagi perbedaan yang belum disebutkan. Ada tiga deh. Oke, okay, Abdullah, bagaimana? On, on the first, yes. Yes. the boy with the white shirt experiencing the green apa itu? The green blinds. Oke, okay, that was a um, itu seperti anduk ya. Anduk anduk bahasa Inggrisnya apa? Towel. Towel, good ya. He is carrying green green towel. Oke, okay, yang kanan apa? Alright, the, right, uh, the boy is carrying a blue towel. Alright, good, bagus ya. Oke, okay, itu seperti handuk ya. Saya mas berpikir kurang ini, tapi yang jelas itu seperti handuk ya. Oke, okay, bagus. Uh, kemudian siapa lagi? Which one? Yang nemu lagi? Satu. Dua lagi masih dua ya? Saya Miss. Oke, okay, silakan, silakan. Eh. Uh... There is it first one at the this that is flower not that's flower first. Okay the first is a flower okay number two there is a there, is, there flowers. is a flower okay Number two there there are a one trees. There is ya, there is one. one there is three. one three. Oke, okay, bagus. Kalau bendanya banyak pakainya there there are. Tapi kalau bendanya satu pakainya there is. There is gitu ya. Bagus Alexa, bagus ya. Oke, okay, satu lagi yang belum. Alexa sudah, Abdullah sudah, satu lagi Raihana Sanja mungkin. Tunggu. Perhatikan ya, masa ini. Raihana mister. Raihana silakan yuk. <coughs> On the right side of the river, and on the right side of the lake. Okay, there is, there are apa itu? There are, bukan there is. There are, there, there are, there are, river, and... Oke, okay, coba, there, uh, on, on the right side of the river, there are, apa, ada, di sebelah kanan sungai ada... Sebelah kanan ada danau, Mister. Kayak ada, oke. Okay. Danau itu mana? Mana danau-nya? Sebelah kanan, Mister? Kanan yang sini, yang dua. Oh, yang ini ya? Oke, okay. yang ini ya? Oh, ini oke. Okay. Yang ini tidak. Oke, okay. good. And the right side is a danau. Itu apa Inggrisnya? Lake, lake ya? Bukan lake, tapi lake. Bagus, masih ada banyak ternyata ya. Jadi yang kedua itu bukan di bukan di ini, tapi di danau da ya. It's in the lake. Tapi yang di kiri ini apa? It's in the Okay, good. It's in the river. Artinya di sungai. Oke, bagus. Ada berarti ada dua lagi. Which one? Oke. Okay. Silahkan, gak apa-apa santai aja tebak-tebakan, ini kan ya, mengasah otak ya. Coba, nggak apa-apa, jangan takut bahasa Inggrisnya salah nggak apa-apa. Ya, I ini. I want. Oke okay, Alexa, silakan yuk. Which one? There number one there are no tree in in the uh left right. Oke. Right. Oke. And number two, there, there are, there are trees. many many there tree are many. In here okay, many good. tree in here many trees ya pakai s many many trees many trees oke okay, kalau bendanya lebih dari satu, banyak maka kata maka bendanya itu ditambahin s contohnya tadi orange jadi orange oranges Ya, karena AES-nya. Terus kemudian ini tree jadi trees, ya. Oke okay, bagus. Masih dua lagi. Silakan. Hmm. Oh ya masih satu lagi. Cuma satu lagi. Satu lagi yang bisa menemukan. I do it. Oke. Okay. Yeah, there dance. Uh, there there are uh, uh, what is that i think there are there are, hmm. there are... Yeah. i don't i know why i ada yang lain mungkin mau bantu daerah apa yang lain misalnya kalau Alexa ini masih bingung yang lain coba Abdullah misalnya. Oke okay, Abdullah Oke okay, good in the first picture yeah. mountain yeah. Is lower Oke okay, mountain is is lower okay, good okay, and the right mountainnya is is higher Air, oke, okay, that can be it ya, itu boleh, tapi masih ada satu yang jelas, tapi kalian pengen miss. Okay. Coba Alexa lagi, Alexa, pengen bilang apa, Alexa? Uh, I don't know. Bahasa Indonesia, -nya? in Indonesia, what do you want to say in Indonesia? Rumput uh, besar. Apanya yang besar? Yang... Di belakangnya, siapa? Oh, telan. ini ya, ini ya, yang ini ya, bukan? Oh, yang ini, Yes, oke. Okay, the dress is bigger, oke okay, ya. Yeah. The dress is big, bigger, bigger, bigger. Oke, the dress is bigger karena rumputnya lebih tebal. Ada satu lagi yang kalian miss, coba, coba, the, the coba, coba. Selain Abdullah sama Alexa, coba. Ariana sama Sanja, mungkin dulu karena the one picture ya yeah, picture number one oke okay. picture number one see without a chair and oke okay, good picture number two with care, okay. a chair kalimatnya gini gambar yang kiri mereka duduk di uh, mereka tidak mereka duduk di lantai kalau yang kanan, mereka duduk di kursi. Itu kira-kira bagaimana? Ada yang bisa nggak? Mereka duduk, they sitting. Kalau duduk di lantai bagaimana? They sitting on? On the? Lantai bahasa Inggrisnya apa? On the? On the? On the floor. ya Duduk di bawah. On the floor itu bukan duduk di lantai, tapi duduknya di bawah. Boleh ya. They are? Oke. Okay, Coba tirukan mas Bakti ya. Picture number one, there are sitting on the on the floor. Ya. Karena on sitting on the floor itu masuknya duduk di bawah. Ya. Coba tirukan lagi. There are sitting on the on the floor. Oke, okay. sitting on the floor. Ya. Coba mas Bakti tulis ya. Sitting on the floor. Ini ya, coba. Perhatikan. Sitting on the floor. Kenapa pakai on? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin sudah diajarin ya. Kalau yang on itu di, permuka, di permukaan. Jadi kalau di permukaan itu pakainya on. Kalau di dalam pakainya. apa? Pakainya apa? Sudah lupa ya? Pakainya in. Nah, kalau di dalam itu pakainya in. Ya. ya Coba, kalau misalkan di atas rumput, bagaimana? On? On the? On the ground. On the grass, ya. grass. Rumput itu grass. Ya. Kalau ground itu tanah. Ya. Boleh. On the grass. Ya. Kalau misalkan di... Uh, misalkan di atas kursi bagaimana? On the... Yang ini, yang gambar kanan ini, di atas kursi. There are sitting on the... Kursi apa bahasa Inggrisnya? Chairs. Hmm, Oke, okay, good. There are sitting on the chairs. Kursinya lebih dari sa, satu, maka... Tak ditambah S. Oke, okay, bagus. There are... Coba tirukan, Mas Bakti. There are... They are... Sitting sitting on the on the chairs on the chairs Now, there are sitting on the chair jadi mereka sedang duduk di kursi ur oke ur ya. eh, sekarang ya coba uh, ini ya quiz dadakan ya uh, duduk uh, di meja bagaimana bahasa sitting on table. Oke okay, on the table ya. Nah sekarang kalau ada uh, di rumah gitu di dalam rumah bahasa Inggrisnya bagaimana? In the in, home. In, in the house ya. In the house atau in, in home boleh. In the house lebih cocoknya ya. In the house. Kalau home itu lebih lebih identik dengan rumah berpulang tempat berpulang. Jadi bisa rumah bisa uh, apa? Bisa rumah, bisa kos-kosan, bisa apartemen, hotel, dan sebagainya. Itu home, boleh ya? Oke, okay. nah sampai sini. Ada lagi mungkin yang ini yang belum disebutkan. Ada lagi? Gak ada ya? Udah selesai semua ya? Oke, okay. gak ada ya? Oke, okay. kita lanjut ya. Yang mana? Oke, okay. ada lagi? Adam, istar, jeruk, yang jeruknya tadi kan udah orange, oh. kan? Tadi loh, iya kan? Oke, tadi udah ya. There are, kalau yang sini, there is... sorry, there are two oranges. Kalau yang sini, yang kanan, there is one of orange. Orange enggak orange. pakai oranges karena orange cuma satu, cuma satu ya. Oke, nah sekarang lanjut ke selanjutnya ya. Nah kita akan bicara tentang hewan. Now, we are going to talk about animal. Oke, okay. uh, I think you know a lot about animals, ya. Oke, oke. Saya tanya dulu ke Abdullah. Abdullah, halo. Halo, Mr. What is your favorite animal, Abdullah? What is your favorite animal? You have? who no, is horse mr horse okay why why do you like horse because i like riding it oh do you like riding horse have you ever uh rode wooden horse before yes Mister. okay is it yours or someone else someone else okay good okay yeah good yeah horse okay that's very good yeah okay Uh, kalau menunggang kuda itu disebut apa? Horse, horse, ride, horse riding. Ya, horse riding itu artinya menunggang kuda. Kalau Amerika bilangnya horse riding, tapi kalau uh, sorry, kalau Inggris bilangnya horse riding, tapi kalau orang Amerika bilangnya horseback riding. Ya. Oke, okay, uh, selanjutnya uh, Alexa, halo Alexa. Yes, Alexa, what is your favorite animal? It's cat Cat, oke okay. Do you have cat? No No Oke, okay. why don't you have cat? Kenapa nggak punya kecil? Belum mau dipelihara Belum mau dipelihara Belum boleh atau belum mau? Belum boleh Belum boleh sama ini, sama orang tua belum boleh? Iya yeah. oh, okay, Soalnya lihat. lagi sakit Oh lagi sakit, oke okay, good ya yeah berarti ini nah, karena kalau kucing itu bisa buat alergi ya oke okay. oke okay, lanjutnya uh, Raihana halo ya yeah, Mister what is your favorite animal cat Mister cat oke okay. do you have cat yeah oke okay. uh, how many of them how many berarti apa berapa banyak Oke, okay, berarti gimana? Ah, saya punya satu atau saya punya dua. I, I have two cats. Oh, two cats. Ada S-nya ya, karena bendanya lebih dari satu. satu. Coba, I have. I have two cats. Oke, okay, ya. Oke okay, bagus ya. Punya dua kucing, bagus. Nah, sekarang Sanza. yang yeah, mister. Hello. What is your favorite animal, Sanza? My favorite animal is cat. Oke, okay, cat, cat again, oke, okay, repeatedly show up, oke. Okay. Cat, do you have cat? I have. Oke, okay. how many, how many do you have? Three. Three, oke. Okay. Berarti gimana? Saya punya tiga kucing, bagaimana? I have, yes. I three, have. Cat. three cats. Three cats, s nya ya? I have, coba diulang lagi. I have, I have, three cats, bagus ya, ingat ya, kalau bendanya lebih dari I ditambah apa, belakangnya, S, have, I have, one have, I one I tapi kalau kucingnya lebih dari I misalkan ada have, five, cats, five cats. Okay. ingat cats, oke, ingat-ingat ya, itu cara, cara I cara belajar bahasa inggris kayak gitu itu itu dasarnya. Nah sekarang kita lihat ya ada beberapa hewan di sini. The first is bear. What is bear? Bear? Oh, sorry bear. Maaf bukan bear. Bear. What is bear? Beruang. Beruang bagus ya. Okay bear. Coba diikuti Mas Bakti. Bear. Bear. Hello. Hello. Bear coba diikuti ya ikuti mas bapi bear. bear. oke okay. bear itu bahasa Indonesia nya apa? Beru beruang. beruang. beruang. beruang. oke. Okay. Uh, Sanza. ya. Yeah. So, uh, do you ever do you ever see uh, did, do you ever see a bear before? pernah lihat pernah lihat beruang enggak pernah pernah siapa yang pernah Alexa pernah pernah oh, pernah. Sanja yang pernah? Sanja pernah pernah oh, pernah pernah pernah jadi mana saja kebun binatang Oh di kebun binatang oke okay. ya ya memang di kebun binatang kalau lihat apa lihat beruang di dekat rumah kamu berarti kamu harus pindah rumah karena nah, itu hewan buas ya bisa bisa ini bisa melukai orang yaitu bear. Oke. nah kemudian ada pet what is pet pelawar oke okay. saya yakin beberapa kalian pernah ini ya pernah lihat beruang ya sering sering lihat gitu ya paling nggak lihat sekali lah oke kalau beruang itu uh, beruang lawar itu uh, coba saya tanya uh, Raihana? ya yeah, mr Are you scared of bad? Apa? Coba, basahin. basahin. Are you scared of bad? That's a so bad, huh? Are you scared of bad? Apakah kamu takut pelawar? No, Mister. Oke, okay, no. Okay, huh? Bad berarti ya? Berarti kalau jawabnya, saya tidak takut bagaimana? No, I am not scared. Okay. I am not scared. Coba diulang lagi. No. No, no I'm no, I'm not scared. Okay, scared. Baca tulisannya ya yeah. Scared. Ya. Yeah. Coba di, di Scared. Scared. Nah okay, scared. Belakangnya ada dehnya, jangan lupa. Scared. Scared. Okay, ya. Nah, berarti I am not scared. Saya enggak takut uh, Karena beberapa orang ada yang takut. Ada yang takut kelawar? Siapa? Oke, enggak ada ya? Saya Miss. Oh, Oke, okay, Alexa takut ya? Sama iya, ya? Soalnya takut digigit. Takut digigit. ya. kalau beruang itu juga bisa ini apa membawa virus. Ya, jadi virus-virus ini sering di, sering disebarkan oleh kelawar. Karena kelawar itu uh, hidupnya di tempat yang jorok tinggal di tinggal di gua they live in in the cave mereka tinggal di ku gua cave cave itu gua ya. oke okay, selanjutnya ya ada dolphin ada tahu dolphin apa lumba-lumba oke okay, good -lumba. ya. ada parrot apa itu parrot burung kakak burung tua. tua burung kakak tua atau burung beo ya jadi beo. burung yang Burung yang bisa ngulang gitu loh, kalau kita ngomong apa ditirukan itu namanya Parrot ya. And then there is whale, apa itu whale? Hauus ya good whale, bagus ya Ada lion, apa itu lion? Singa Singa, oke okay. there's is shark, what does Heel what, what, do do, yeah? what is this, what okay. do you? There is uh, kanguru Kangguru yeah, sama kanguru and panda Panda, ya, panda, ya, panda is also a bear, ya. Jadi, panda itu, uh, apa uh, sejenis beruang? Panda itu sejenis beruang, ya? Oke, okay. now, eh, uh, kita ini, ya, lanjut ke ini, ya. Di sini ada beberapa hewan. Coba silahkan dicocokkan, ya. Kelihatan nggak ya teman-teman, ya? Coba nomor 1 dibaca uh, ini uh, siapa itu uh, Abdullah dulu silakan dibaca nomor 1 hmm. Nomor 1 silakan dibaca Abdullah Which one, Mr? Uh, number 1, this one. Number one. Terus kemudian kamu nanti dicocokin gitu. Jadi ini dibaca dulu. This big gray animal lives lives in the sea. Okay, good. It's, It's got very big mouth and a lot of teeth. Okay. It can sometimes eat people. Ada bisa makan orang. Which one? Which animal? Hewan apa? Kira-kira? It's a shark. Shark. Which which uh which alphabet? Berupa e. mana? I. E. Okay, good ya yeah. bagus. It A shark. Jadi shark itu adalah hewan mamalia yang tinggal di laut, punya mulut besar, ya. mulut besar dan gigi yang banyak. Kemudian makan bisa makan manu, manusia, bagus ya. Oke selanjutnya uh, ini apa? Uh, coba Sanza ya, Sanza nomor number two. This great animal lives in the sea. Okay, it's good. got a long nose and small teeth. It's very clever and it's likes playing. Clever, ya bukan clever tapi clever, ya. Oke, eh, mana apa kira-kira? Tinggal di laut, Ayo, punya hidung panjang. Dolphin. Nah, dolphin. Oke, okay, good. Which alphabet? Alfabet A. yang mana? Okay, are you sure? E is not. A. You sure? Yang mana? Which? which Alfabet A. ya bukan A. Kalau A itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya apa? A A, B, coba terukan semua ya. A, B, A. C. B. C. C, D, E, e. F G H I G A B C D E ya ini bacanya E, ya malah ini I e F G H I G ini bacanya J ya G. ya Oke lanjut ya number 3 uh, Raihana coba nomor 3 This big brown animal live in Australia It's okay. got two long, strong legs and two short, thin, thin arms. Ya, yeah. thin arms. It can jump. which animal kangaroo? Di... Okay, kangaroo. Oke, okay, kangaroo. Oke, bagus ya. Coba, it big brown animals. One coklat besar ini tinggal di Australia, punya tangan dua yang panjang, strong legs. Apa legs? Kemarin sudah dijelaskan, Mas berarti Legs itu apa? Kaki, kaki, and two short, two short, thin arm, jadi tangannya itu pendek, dan ini tuh apa, ramping, ini itu ramping, tangannya kan ramping, it can jump, mereka bisa lompat, jelas, itu kangaroo, so which alphabet, B, B, alright, good, Nah selanjutnya uh, di sini ada Alexa nomor empat silakan yuk nomor empat. Yes. It, it, it, fruit. It's fruit. It's fruits and can be red, green, green and blue and get very low. Laut, loud. laut loud, ya bilangnya laut. Loud. Loud. Okay, which animal? Parrot. Parrot, yeah. Okay, Parrot. good. Parrot, yes. Which alphabet? G. Alright, G, yeah. good. Okay, Jadi sekarang kita ini ya. This animal can fly. Hewan ini bisa terbang. Terbang, okay. It eats fruit, makan buah, ya. Yeah. Kemudian it can be, maksudnya can be, bisa saja warnanya merah, hijau, hijau, dan biru. biru, dan it's very loud. Ada yang tahu it's very loud maksudnya apa? Sangat. Laut itu apa? Sangat beri. Berisik. Sangat berisik. Ini kan kalau hewan kalau burung beo kan berisik ya. Yang biru ini itu ya. Oke. Okay. Berisik banget. Number five. Silahkan. Uh, siapa ya? nomor five uh, tadi lainnya sudah sangsa sudah Oh Pak ada ya kota Nalo kalau seluruh Oke silakan nomor lima ya coba tepat ya nomor lima hewan apa dibaca dulu ya nomor lima ya so ya nomor lima nomor lima this big animal is great brown or white is yes. big and it can Stand on two legs. Legs, legs, legs. Run at finish. Eat, it, it, it. eat, eat, eat, eat. Fish, meat, fish, meat, fruit, fruit, and plants. Okay. Eat, sleep, we It, it's cold. Oke, ya This big animal is gray. Hewan ini warnanya abu-abu atau coklat atau putih. Terus kemudian besar, berdiri dengan dua kaki, makan ikan, daging, buah dan plants itu apa? Tanaman. Tanaman. Terus kemudian It sleep when it's cold. Tidur kalau saat musim dingin. Kira-kira mana? Hewan apa? Hewan rumah umba nah, lumba Nggak. Lumba-lumba masa makan ini. Masa makan ikan. Nah, bukan. Coba. Hewannya itu besar. Warnanya kalau nggak abu-abu, coklat atau putih. Kemudian tidur tidur saat apa saat dingin jawabannya adalah ada yang bisa bantu jawabannya gajah beruang beruang ya h ya gajah kok gajah. Oh, gajah beruang maaf beruang beruang atau bahasa Inggrisnya apa bear bear. Ya. bear nah perhatikan beruang itu kalau musim dingin itu tidur ya jadi kalau beruang itu kalau musim dingin mereka tidur di gua tidurnya itu bisa sampai dua bulan Jadi, jadi tidur terus, gitu ya. karena musim, di, musim dingin nah, itu ya makanya ya. Oke sekarang nomor 6. ada ada orang enggak? Enggak ada. Oke nomor enam kita kerjakan bareng-bareng ya. This small black and brown animal can fly, but is not a bird. Bisa terbang, but isn't a bird. Artinya apa? Tapi tidak. Tapi bukan, bukan apa? Bukan seekor, apa? bukan seekor burung. bagus. It eats fruit, makannya buah, dan insects. Insects itu apa? Serang, serangga. It sleeps in the day and wakes up at night. Tidurnya siang, malamnya bang, bangun. Tuan apa? Ke Bed bet oke, okay. which alphabet? Hmm. E, oke, okay. A B C D E F G H, berarti apa? I, yeah. bukan I e, tapi I. Coba di, coba yuk. A B C D E E F G H I. G. Nah, ini bukan i, tapi bacanya apa i. Oke, okay, good ya. Nah sekarang coba ini ya, kita selesaikan ini ya. Coba uh, big animal, big, uh, sorry, this fairy apa ini coba diisi apa coba ya? Uh, kalian ini ya uh, coba kerjakan ya, mas. Bakti kasih waktu 2 menit, silahkan dikerjakan ya. Kira-kira jawabannya apa? Oke ya, ini tinggal milih ya. Dari sini tinggal dipilih, dimasukkan sini. Jadi, ngisi titik-titik saja ya. Coba ya, seperti yuk, kasih waktu dua menit ya, 2 sampai lima menit ya. Oke, siap. Oke, silakan ya, kerjakan yuk. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Nggak usah ditulis aja, tapi nggak usah ditulis lengkap ya. Cuma diisi titik-titik aja, nanti apa jawabnya? Mas Bakti tanya, kayak tadi ya. Oke, okay. perhatikan, eh, kerjakan dulu setiap eh, Mas Bakti, kasus waktu 3-5 menit ya. Oke, okay. ya. okay. silakan dikerjakan. Ini tinggal, di, tinggal diisi saja. Tuh kan, udah ada jawabannya, tinggal dipilih. Tinggal dipilih saja ya. Oke. Okay. Oke, okay. yuk silakan ya. oke kita kerjakan ya bareng-bareng ya coba dimulai dari raihana uh, dulu deh coba ayo di sini this fairy Big good this fairy blue uh, big blue or kan okay, titik-titik siapa ya uh, coba this fairy big blue or gray gray good ya gray gray animal animal lift in the titik titik eh uh, fatan in the we in the oke okay, good lift in the sea nah hewan yang besar, warna besar berwarna biru dan uh, apa tadi gray ya abu-abu anik ya atau abu-abu tinggal di la Laut, oke okay, bagus ya, kemudian, it's, it's it likes very titik-titik water, siapa yang isi ya, uh, Abdullah, it likes very titik-titik water, it likes very cold water, oke, okay, it likes very cold water, dia menyukai, bagaimana, Matan, uh, Abdullah, kalimatnya bagaimana, dia menyukai air dingin, Air yang sangat sangat dingin. Oh, ada ada nya ya. Ferry itu apa? Sang? Sangat. Oh, sangat. Jangan lupa ya, sangat dingin. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya Alexa. It. It. It's. It's bagus. It it's lot of small sea. Apa coba ada yang bisa nggak? Saya tadi sudah semua, oh, small... si? si, si, apa, si, animals, ya, dia makan kebanyakan hewan kecil lah, laut. Ya. Jadi, hewan, hewan kecil yang di laut, hiu nah. uh, itu makan apa? Coba, hewan iu. Uh, paus, hewan paus itu makan apa? ikan kecil sama ikan ikan besar. Ya, hewan paus itu makan hewan kecil, nggak bukan hewan besar ya, cuma kecil saja. Jadi kayak bukan cuma ikan saja, tapi misalkan ada plankton, plankton tahu enggak Plankton itu tumbuh apa ewan? ya Hewan kecil di laut itu ya, itu juga dimakan. Ya. And plants dan juga apa? Plants. Apa plants? Biasanya biasanya? Tanah. Tanaman. Tanaman. It's titik-titik very long. Ini sangat kadang-kadang sangat panjang. Some sometimes sometimes ya. sometimes itu kadang terkadang kadang-kadang itu sangat pan panjang. Ada yang kecil ada paus yang kecil tapi ada paus yang be ada yang paus yang besar ya. Sekarang ini ya uh, coba kita akan belajar ini ya. uh, kita akan belajar ini. Coba, ini kita belajar ya. Uh, clean itu apa artinya? Bersih. Bersih, bagus ya. Kalau lebih bersih bahasa Inggrisnya clean, cleaner. Cleaner. Jadi kita hari ini akan belajar membanding, membandingkan. Misalkan hewan ini lebih besar daripada hewan uh, hewan ini, ya. Hewan apa? Paus lebih besar daripada ikan sarden, misalkan. Lu pakainya B bigger, ya. Oke. Okay. Kemudian, Dolphin are longer than whales. Bagaimana, Abdullah? Coba, Dolphin are longer than whales. Artinya gimana? Mau Coba, Dolphin are longer than whales. Artinya gimana? Lumba-lumba lebih panjang dari uh, paus. Oke, okay. kira-kira itu benar atau salah? Salah. Salah, bagus ya. Jawabannya no. Karena yang benar itu adalah, coba, whales are, coba, whales are. Um, whales are longer than dolphins. Oke, okay, good. Ya, bagus. Sudah bisa ini. Ya, jadi. Longer than itu artinya lebih panjang dari pa, pada. Long itu, longer itu dari kata apa? Long ya? Dari kata long panjang. ya? Panjang. Artinya panjang. Ketambahan er jadi lebih pan, panjang. dan itu artinya? Apa? Dari? Daripada. Daripada. ya Oke. Okay. Nah sekarang coba Alexa. Whales are bigger than dolphin. Coba dibaca yuk. Halo Alexa, coba dibaca yuk. Whales are bigger than dolphin. Coba tirukan Mas yuk. Whales are... are bigger than dolphin." Oke, okay, good. Artinya bagaimana? Ikan paus, ikan paus, paus, paus, atau yang besar. Uh, ikan paus Plus, lebih, besar lebih besar daripada daripadapin uh, apa lumba-lumba ikan paus are bigger dan artinya lebih besar daripada lumba-lumba nah, Oke okay. Bigger artinya apa berarti lebih, lebih besar. besar dan apa dari dari dari daripada daripada ya kalau membandingkan itu kan ada ya misalkan saya lebih besar daripada uh, Raihana misalkan berarti Mr Nugroho is bigger than apa Raiha Raihana hmm. gitu jadi membandingkan ya. oke selanjutnya eh uh, siapa itu uh, Sanja coba Sanja Mama tiga yuk coba dibaca ya. Pandas are quicker than bears. Oke, okay. panda are quicker than bears. Oke, okay. artinya bagaimana? Panda Quick itu apa? Quick itu apa? cepat ya. quick itu cepat ya berarti panda kalau tambah r berarti lebih lebih cepat nah, panda r quicker than pears berarti gimana panda panda lebih cepat daripada ya. beruang oke okay, good kalau quick itu artinya cepat ditambah r jadi lebih cepat. lebih cepat daripada dan itu apa dari pada daripada ya daripada oke bagus ya kira-kira benar atau salah kalimat ini benar atau salah yes or no no no bagus ya karena yang benar itu yang paling cepat itu adalah uh, yang Teruang. lebih cepat itu beruang karena panda itu kan dia nggak larinya nggak kenceng ya dia malah cuma tiduran aja ya oke nomor empat Raihana Coba dibaca dulu. Bad arti. Dirt dan parrot. Oke. Okay. Nah, sekarang uh, artinya bagaimana? Kelilawar le, ko, lebih kotor daripada burung beo. Oke, okay, bagus. Itu dari, dirtier itu dari kata apa? Kata dasarnya. Dirtier. Artinya apa? Kotor. Kotor. Berarti kalau dirtier. Kotor. Lebih kotor. Lebih kotor, bagus ya, dan tadi apa, dan dari daripada? Oke, okay, bagus ya. Nah, sekarang kalau gini, uh, apa itu? Uh, misalkan gini, uh, apa? He singa, uh, singa tadi sudah ya? Singa lebih kotor daripada kucing. Itu bagaimana? Raya, raya, raya, dan cat cat coba diulang lagi lions Lion are dirtier than cat oke okay, good lions are dirtier ya dirtier dibaca iya dirtier than cats itu ya bagus itu artinya membandingkan bandingkan satu dengan hewan yang lain atau benda satu dengan benda yang lain atau orang satu dengan orang yang lain dan seterusnya ya nomor lima Eh uh, Fathan yuk dibaca nomor lima nomor lima so ya nomor lima monkey L Badel monkeys monkeys monkeys R Al Peter at at climbing climbing then panda then pandas. nah oke okay. bahasa Indonesia nya monyet Monyet lebih, atau lebih. lebih baik nah, Lebih bagus atau lebih baik Bagus ya Dalam Dalam life. memanjat okay, Daripada bagus, panda, panda. Right. Bagus ya e, Monyet itu lebih baik Dalam memanjat Daripada pan, panda, panda. Nah, Ada better Better itu kalau tadi ditambah harus semua ya Kecuali good kalau good itu enggak ditambah jadi gooder tapi jadinya apa? Be? Better. Better. Coba semuanya diikuti ya. Uh, uh, Alexa bilangnya bagaimana? Lebih bagus? Better. Alexa, halo. Better. Yes. Uh, lebih bagus bahasa Inggrisnya apa tadi? Be? Better. Better. Oke. Okay. Bagus ya. Selanjutnya eh uh, coba disebutkan. Ya, mister. Coba disebutkan? Better. Oke, okay, good. Better. ya. Stanza? Coba disebutkan? Better. Oke, okay, good ya. Sudah bisa ya. Jadi dibacanya seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir. Yuk, kita kerjakan bareng-bareng. Sharks are worse at swimming than kangaroos. Coba artinya bagaimana? Ada yang bisa? Siapa yang ingin mengartikan? Raihana, mister. Raihana, coba, yuk. iya juga, mister. Bapak nanti ya, nanti ya, raksasa tadi sudah. Raihana, yuk. Raihana, eh. Hiu. Hiyu. Beran, apa ya? Our worst. Worst apa? Lebih, bu? Lebih, bu, lebih, lebih buruk, buruk. Lawan beranam. kata, ya, law, lawan kata dari better ya. Coba, coba diulang lagi dari depan. Starts. You lebih buruk berenang daripada kanguru. Oke, okay, good. You itu lebih buruk da dalam ya, dalam ad itu dalam berenang daripada kanguru. Jadi kalau tadi pakainya better, kalau yang lebih buruk itu pakainya apa? Bilangnya? Worse. Worse, ya. Worse, bagus ya. Worse artinya lebih buruk. Lebih buruk. Nah, sekarang. Raihana, is it true or false? Benar atau salah? Cuma salah. Perhatikan salah. Yang benar bagaimana? Dibuat kalimatnya yang benar. Kang kangur kanggurus are or, are worse, worse at swimming than shark. Oke, okay, bagus ya. Oke. Okay. Nah, sekarang seperti itu ya. Oke. Okay. Uh, nah, sekarang ini, oke. Okay, sudah ini ada yang ini ada yang bingung uh, ini artinya membandingkan ya jadi artinya itu lebih jadi clean jadi cleaner nah sekarang kalau uh, kecil itu bahasa Inggrisnya apa small small ya bukan small tapi small ya. kalau lebih kecil bagaimana small smaller smaller terus ketambahan er ya teman-teman ya terus kalau misalkan uh, apa itu pintar apa smart smart kalau lebih pintar smarter nah smarter oke okay, ya sebentar ya nah, sekarang kita akan coba uh, ini apa belajar ini ya hewan dulu ya sebentar nanti kita lari ke sini lagi nah, oke okay, sebentar oke okay, kita coba ini belajar pakai ini ya Tunggu sebentar ya, jadi ya. Boleh ya, tunggu dulu ya. Eh apa jaringannya nih sebentar. Ini akses online soalnya. Jadi sebentar, tunggu dulu ya. Bentar ya tunggu 5 menit dulu ya ini masih masih buka. Bentar. Bentar. Oke, bentar. Nah, kita coba lihat ini ya. Oke, Dan -dan bisa share screen sudah kelihatan. Teman-teman, udah mister, udah nah. mister. Oke, di sini ada jenis hewan ya. Jenis hewan sebentar. Oke, di sini ada jenis hewan ya. Oke, sebentar ya. Oke, coba kalian lihat ya. sebentar ya. Oke, sini ya. Ada hewan dari mulai kau sampai snake. Kira-kira saya tanya, kelompokkan mana yang disebut sebagai hewan peliharaan (pet animals). Ya, pet itu apa? Pet, hewan, hewan, hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Bahasa Inggrisnya apa? Pet, pet atau hewan peliharaan. Coba, kita mulai dari sebutkan dulu ya satu saja dulu ya kita mulai dari kepatan silakan sebutkan satu yang hewan peliharaan dog dog oke okay. anjing ya jok good and then uh, raihana cat cat oke okay. uh, alexa fish hey. fish oke okay. bagus fish ya oke okay, selanjutnya abdullah What? Parrot. Parrot, oke, okay, good. Parrot, and then, oh, Sanza, satu lagi, one more? Chicken. Chicken, oke. Okay. Chicken peliharaan. Chicken itu bukan hewan peliharaan, ya, tapi hewan ter ternak. Ya. Ada yang pelihara chicken, tidurnya bareng ayam, gitu. <laughs> ada. Nah, ada, ya. Chicken itu bukan hewan peliharaan, tapi hewan ternak ternak. Coba satu lagi. Ada nggak? Bird. Bird? Ya, bagus. Bird itu dipelihara. Kalau dipelihara itu maksudnya yang jadi itu loh, jadi teman itu loh ya. Dibawa ke rumah. Segain. Kalau ayam kan dia nggak bisa nggak bisa dibawa ke rumah. kan Karena itu hewan ternak, bukan hewan peliharaan. Nah. Oke. Nah, sekarang sebutkan hewan ini, apa? Hewan ini, farm Animal apa ini? Farm animal ini apa? Hewan, hewan, ternak. hewan, ternak. Oke, okay. kita mulai dari uh, Alexa. Alexa, silakan sebutkan satu. hewan, Alexa, hewan, hewan, hewan, hewan, hewan, Jack. hewan, Jack. Oke, hewan, hewan, oke bagus hewan, hewan, hewan, Cow. hewan, hewan, hewan, Um, chicken chicken oke okay, good and then eh uh, apa lagi ya eh uh, sheep, sheep, mana oke okay, sheep, apa itu sheep, domba domba bagus ya ada yang belum siapa tadi yang belum saya sebutkan udah semua ya okay. Alexa Alexa sudah ya tadi Jack tadi ya oke okay, bagus nah. Nah, sekarang sebutkan ini, salah satu aja. Ada nggak ya? Ada nggak ini? Apa itu? Bahasa Inggrisnya ada yang bisa baca nggak itu apa? Wild Be animal. Nah, wild animal. Apa itu? Hewan? Buas. Hewan buas. Nah, hewan buas, sebutkan salah satu. Ada yang ada nggak? Ada di sini enggak Ada. Ada apa, Alexa? Ular oleh ular bahasa Inggrisnya snake snake good ya di gambar ini ada satu hewan buas yaitu snake snake itu hewan buas nah ini ya nah sekarang uh, kalau Mas Bagi pengen bilang uh, kalau dari ini dari apa dari kucing sama pig, apa ini pig? Babi. Babi ya, babi itu hewan apa? Hewan ter... ternak. Hewan ter... ya. Nah, antara babi sama kucing, kira-kira lebih bersih yang mana? Cat. Kucing. Kucing, bagus ya. Berarti kalau bahasa Inggrisnya kucing lebih bersih daripada babi, bagaimana? Cat. Cat. Cleaner. Oh, or cleaner dan than... dan pig. Oke, okay, good. Cat ya cat are cleaner than cat are cleaner than pigs nah sekarang kalau dari ini apa uh, kuda sama apa itu sama anjing kira-kira lebih besar mana kuda kuda nah sekarang kalimatnya bagaimana kalau kuda lebih besar daripada anjing Horses, horses are, are bigger, bigger than dog. Oke, okay. horses are bigger than dog. Oke, okay, bagus ya, bisa ya. Horses are bigger than dogs. Oke, okay, sudah bisa. Nah sekarang, uh, Apa itu, uh, ini hewan apa ini? Yang di kursor ini? burung beo Perot. burung beo burung beo burung beo lebih pintar daripada tikus bagaimana parrot parrot smarter smarter than, than mouse mouse mouse oke okay, boleh mouse ya jadi burung beo itu lebih pintar daripada seekor Hai, tikus. tikus oke boleh ya. Nah, sekarang kita akan belajar di ini, bentar ya. jadi kita akan membandingkan antara animal. Ya. Hai, nah, habis ini ya coba. Nah, ini ya ada besar, Oke, hai, hai, ya, hai, Sebentar ya. Benar dulu ya. Benar ya. Benar, benar. Sebentar ya. ya. sebentar. sebentar. sebentar. sebentar. sebentar. sebentar. Nah, coba perhatikan ini ya. Kalau besar tadi jadi apa? Big jadi apa? Kalau dibandingkan jadi bigger. bigger. Small jadi smaller. Fast jadi fast faster. faster. Faster. Apa itu fast? Cepat. Lebih cepat gitu ya. Tall apa itu tall? Tinggi. Ting. Tinggi. Jadinya tall Power lebih, lebih tinggi. Nah yang bawah itu yang ini itu nggak bisa pakai r di belakangnya karena dia huruf suku katanya itu lebih dari sa lebih dari satu. Makanya bukan. Kalian tahu apa itu playful? Ciri, ceria. Playful itu uh, uh, bisa diajak main. Nah, itu playful ya. Kalau hewan itu kan bisa bisa hmm. diajak main kan ya. ya playful. Playful itu bukan pakai playfuller, tapi pakainya more mm -hmm. more playful. playful artinya lebih lebih suka diajak bermain bermain gitu ya ada color menjadi more, more colorful. colorful gitu ya jadi kalau yang satu suku kata ditambah apa ir ir ya good. tapi kalau lebih dari dua satu suku kata more more gitu ya jadi nggak bisa apa nggak bisa misalkan playfuler gitu nggak boleh atau mungkin ke, di kebalikannya misalkan jadi more big itu enggak boleh harusnya di bigger, bigger nah, terus kemudian playful jadinya bukan playful fuller, play fuller tapi more more yeah. playful gitu ya nah sekarang ya bentar ya kita belajar banyak tas kata lagi ya Oke, okay, nah sekarang kita akan coba main ya, main uh, ini, main apa itu, main kira-kira uh, mana yang lebih. Oke, okay. okay, kita mulai dari ini. What is taller? Which one is taller? Elephant or giraffe? Giraffe. Yes. Uh. Which one is taller? Ciraf. Ciraf. Ciraf. What is ciraf? Cirafah. Cirafah. Giraffe. Bagus ya. Next. Which one is bigger? What is bigger? Blue whale. Blue whale. oke. Okay. Blue whale or colossal squid? Apa itu colossal squid? Ubur-ubur. Ubur-ubur yang colossal itu apa? Be? Besar. besar. Kolosal itu besar. Kalau kalian beli di ada yang pernah makan pizza hot? Ada yang pernah makan pizza Pernah ya? Itu ada. Ya, itu ada ada ada menu namanya kolosal pizza. Nah, itu pizza yang gede banget itu maksudnya. Ya. Oke, okay, five man what is happy? Apa itu happy? Sebelumnya? Bahagia nah, Berat Berat Kalau happy Nah kalau happy itu bahagia Tapi kalau heavy itu be berat nah, Happy berarti lebih berat itu apa? Heavy Heavier uh, Heavier Becak. Becak. Ya? Artinya lebih Lebih be -berat. Lebih besar Bukan lebih besar Tapi lebih be -berat. Lebih berat. berat Lebih berat Nah kalau besar apa? Bigger Big, ya. Big ya. Lebih besar jadi bigger tapi ini he, heavy he, artinya be, berat berat lebih berat heavy heavier heavier Nah sekarang which one yang lebih lebih berat rhinoceros or hippopotamus. hippo hippopotamus hippo hippo itu apa badak air badak air masa badak air hippo itu kuda kuda nil kuda nil nah hippo. Kalau rhinoceros, itu apa? Rhino. Rhino itu badak sumbu, badak badak sumut ya. Kalau hippo itu bukan ini, tapi kudanil, Ya. Kira-kira mana yang lebih berat? Which one? kudanil ya, udanil, atau hippo? Hippo, mesin gampangannya itu hipo, ya. hippo. Hippo is heavy hippo Heavier. Oke. Okay, nah sekarang saya tunjuk ya. Sekarang saya tunjuk ya. Nah Sekarang coba Alexa, which one is faster? Nah Ini agak, agak repot ya. Ini ada white bus yeah. sama antelop. White bus yeah. itu bahasa uh, ini apa? Domba domba liar. Nah, domba liar yeah. itu bahasa Inggrisnya? L L L L L, -L biasanya biasanya white ini white beast ya. kalau ini itu disebut antelop antelop itu ini apa oh rusak kan kan ya rusak rusak rusak kayak kancil itu ya yang kecil gitu ya rusak tapi kecil ya. jadi tanduknya itu modelnya kayak gini oke okay. uh, Alexa which one is faster uh, antelop Oke okay, antelope ya antelope. Oke okay, antelope. Berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? Antelope lebih antelope. lebih apa? Lebih cepat daripada wild beast. Bagaimana bilangnya? Antelope, antelope is, uh, is is faster, faster than, than, uh, wild than wild dan wild beast. wild beast. Bacanya pakai beast ya. Beast Coba diulang lagi yuk, antelope Antelope is It's past uh, Faster Faster Than, than Wild Wild, wild Oke, okay, bagus Alexa Nah sekarang uh, Abdullah Nah ini Apa ikan-ikan yang kita nggak tahu ya Ini ada, satu ada Tasil, tasil itu belut laut. Belut yang ada di dalam laut. Nah, yang kedua itu ada angler fish. Angler fish itu ikan yang dia itu ada lampunya. Di ujungnya ini ada lampu. Jadi ada lampu karena dia tinggalnya di dalam dalam air. Airnya itu di dalam banget yang sampai gelap ya. Nah, kira-kira ini ada kata deep. Apa itu deep, Abdullah? Dalam. Dalam bagus, berarti kalau ada pertanyaan gini, "What lives deeper?" manakah yang hidup lebih dalam? Nah, kira-kira mana? Which one do you think? Which one? The angler fish. Good, berarti the angler. Berarti kalau angler fish hidup lebih dalam daripada belut laut itu, bagaimana bilangnya? The angler fish lives, lives deeper Or? than the... Kas il. Ya, kas il. Oke, okay, bagus. Oke, okay, bagus ya. Oke, okay, lanjutnya ini. Nah, ini sekarang ini. Sanja, silakan Sanja. Ya, Mister. Oke, okay, Sanja. Ini ya, coba. Ada long itu apa long? Panjang. Panjang atau jauh gitu ya. Panjang, boleh panjang, boleh jauh. Nah, kalau jam itu berarti lompatan yang jauh. Lompatan jauh, yang jauh. Nah, berarti kalau ada pertanyaan gini, bagaimana? What has the longer jam? Siapa yang punya? Apa ini longer jam? Artinya apa? Lompatan, lompatan yang jauh, yang lebih, yang lebih jauh, yang lebih jauh, lebih jauh. Ingat, kalau tambah er itu jadi le, lebih, lebih jauh. Jauh, kira mana? Kangguru, berarti gimana? kangguru is jam jam coba di seperti ya kangguru jam kangguru jam. jam longer dan longer dan, dan. ci ci apa ini warna apa bacanya gimana ci cita cita ya cita ya cita cita itu ini apa macan tutul jadi Red kanguru, jumps, longer, dan cita. Jadi, uh, apa ini? Kanguru, kanguru merah itu lompat lebih jauh daripada macan tutul. Tutu. Oke, okay, bagus ya. Sekarang, uh, Raihana, coba. Ini ada kata venomous. Itu apa venomous? Kamu tahu nggak, uh, Raihana? Berbisa. Ya, bisa. Bagus ya. Venom itu artinya bisa, ya. Jadi, venomous itu artinya berbisa. Nah, ini kenapa pakai more, tidak pakai er? Kirainya karena, karena dua lebih dari lebih dari satu suku, satu suku kata. Ya, good. Kalau lebih dari satu suku kata, itu uh, pakainya more, ya. Tidak bisa venomous, itu gitu nggak bisa. Harusnya more venomous. Nah, di sini ada. Poison dart frog. Nah, ini katak beracun. Nah, ini yang warnanya biru ini sama. Confish. Confish itu dia ini apa ikan yang semacam ini, semacam hewan laut yang apa itu bentuknya seperti ini. Nah ini beracun. Nah yang paling beracun itu yang ini ya. Yang ini. Coba bagaimana? The poison dart frog. The poison dart frog is a is more venomous than bilangnya venomous venomous dan then corn, confuse oke good ya yeah. poison dart frog is more venomous than con confuse karena kalau ini kena ini kita bisa demam kalau kita di disemprot sama air kencingnya bisa buta ya yeah. Ini matanya bisa langsung buta kalau kena cipratan air kencingnya. Ya. Oke, selanjutnya, terakhir Fatan, Fatan, uh, intelijen itu apa? Intelijen. itu apa? Apa artinya? Pintar. Pintar, ya. Intelejen itu pintar. Nah, kalau lebih lebih pintar atau lebih intelijen itu Pakainya r er atau more more more kenapa pakai more karena lebih dari pintal ya kenapa pakai more karena lebih dari pintal. Hmm. bukan more karena lebih dari ini loh suku katanya lebih dari satu, lebih dari satu suku kata-kata suku kata. ya kalau smart jadinya smart kalau Maka smart, ada. nah smarter, tapi kalau intelijen bukan intelijener, tapi more intel, more intelijen. Ya. Nah sekarang kira-kira ini ada dua hewan ini, ada crow, crow itu apa? Burung gagak. Burung gagak, bagus. Dolphin apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Nah dari dua hewan ini mana yang lebih pintar? burung gagak Salah, yang paling pintar tuh dolphin ya. Dolphin itu pintar. Ya. Dolphin ya. Nah, sekarang uh, kalau hewan lumba-lumba lebih pintar daripada ini, apa? Burung gagak. Bahasa Inggrisnya bagaimana? The dolphin, dolphin is more intelligent than dead crow. Oke, okay, coba ulang lagi. The dolphin. Dolphin. Is more. Is more. Interagion. Dan the crow. Wow Oke, okay, bagus ya. Oke, okay, nah sekarang. Coba ya. Kalian teman-teman di sini coba ini apa. Bandingkan antara hewan ini ya. Kalian coba teman-teman di sini coba buatlah perbandingan. Dari hewan-hewan yang ada di sini, nah ini kan ada hewan. Coba buat dua kalimat saja uh, dibandingkan. Misalkan, uh, apa ini gorilla is uh, bigger than uh, apa itu monkey. Misalkan gorilla itu lebih besar besar daripada mo? Monyet. Monyet. gini, Oke, okay. oke, okay. ada yang ini. Uh, ini, sebelumnya ini dulu ya. Ini hewan satunya apa? Le singa. Singa lion. lion. Yang kedua ini apa? Man. Monkey. Monkey. Yang ketiga? Crocodile. Crocodile. Bagus. Yang ini apa? cita Cheetah. Okay, harimau. harimau. Apa itu harimau? Tai tiger. Tiger. Tiger. Oke. Okay. Terus kemudian ada zebra. Nah, ini ada burung namanya hawk ya. Hawk itu burung raja, burung raja wali atau burung elang. Hawk, hawk. hawk. Kemudian ini apa tadi? Bat. Ini fox, fox. Bagus. Fox itu uh, apa ya? Bahasa indonesia apa ya? Fox itu? itu. Apa? Ru rubah. rubah. Ya benar, rubah, rubah ya, rubah. Bagus. Terus kemudian ini? Camel camel bagus artinya apa Unt? unta unta camel terus ini apa tadi rhino rhino rhino singkatannya rhino bahasa bahasa lengkapnya rhino serus, tapi disingkat rhino ya at rhino bacanya rhino ya tulisannya rhino itu artinya apa ba? badak terus yang ini apa tadi ji giraffe Giraf, ya terus ini apa tadi el Elephant. Terus ini apa tadi? Uh, kalau ini, ini ya. Apa? dir ya? Dir, dir itu artinya? Kijang. Kijang atau rusak. Kalau ini apa tadi? Bear. Bear. Bear. Bear. Ya. Bear. Kalau yang ini, gori? Gorilla. Gorilla. Kalau yang ini, kuda? Kuda bahasa hmm. Inggrisnya apa tadi? Hi Hi Hippo. Hipo, ya itu artinya kudanil. Nah coba kalian buat dua kalimat saja ya, membandingkan misalkan musang dibandingkan dengan jerapah misalkan, apa apa gitu ya. Boleh ya, bisa ya? Bisa Mister. Misalkan tadi apa? Uh, jerapah lebih tinggi daripada uh, buaya misalkan. Terus buaya lebih apa lebih lebih ganas daripada apa gitu boleh ya. silahkan buat Mas Bakti kasih waktu 10 menit, dua kalimat saja. Nanti kalau sudah ini kita koreksi kemudian kita tutup ya. Oke, silakan ya dikerjakan 5 menit aja. Buat kalimat ya, silakan ditulis ya. Tadi ya pakainya is misalkan is a taller, is smaller, is cleaner, is dirtier gitu. Oke. Seperti itu ya. Oke, silakan. Ya. ya, ditulis di sini aja. Ya, ditulis di kolom chat aja. Ya, seperti biasa. Ya, oke, silakan dikerjakan. Yuk. Lima menit aja, ya. Oke, okay, uh, kurang Alexa ya? Alexa sama Fatan ya? Kita tunggu ya, sambil nunggu Alexa sama Fatan ya. Salah nggak apa-apa ya, Fatan sama Alexa ya? Salah nggak apa-apa? Oke, okay, oke. Uh, Oke, okay, mulai dari Raihana dulu deh. sebentar ya, sebentar. The bear ya, yeah. the bear is bigger than that. Oke. Okay. Uh, Raihana halo. Halo, Mister. Itu dannya tulisannya pakai a ya? Yeah. Is bigger than pakai a ya, bukan pakai e. Ya, sebentar ya Mas. Nanti buka Microsoft ini dulu, Microsoft PowerPoint dulu. Sebentar ya. Sebentar ya. Jadi kita mulai ya. Punyanya Raihana dulu. Ini punyanya ini ya, punyanya Raihana ya, sebentar. Oke, okay, uh, coba uh, Raihana, halo. Halo, Mister. The bear is bigger than, pakai A ya. Than, than Ya Bagus, the bear, pakai the ya depannya. The bear is bigger than the bad. Boleh. Ya. Pakai the ya, kalau ini ya, nama benda ya. Nah, Gak apa-apa, nanti belajarnya pelan-pelan. Yang jelas kalimatnya sudah benar. Is bigger than. Kalau pakai E salah ya. Harusnya pakai apa? E. Pakai ya, e, ya. e. Bukan pakai u, e. Pakai E tapi pakai I. Oke. Okay. Elephants are heavier than monkeys. Oke. Okay. Gajah itu lebih berat daripada monyet. Bagus. Heavier. Dari kata dasar apa? Heavy. Heavy. Artinya apa? Be? Berat. Oke. Okay. Bagus ya. Oke. Okay. Raihana bisa. Terus kemudian Abdullah, Abdullah, halo, Abdullah, halo, Abdullah, halo. Abdullah. Halo, oke, nah ini ya, coba ya kita ini ya, koreksi punyamu ya, the hawk, bagus, nah, kalau fly, itu dari kata fly ya, kalau ada Y belakangnya ya, ya enggak, halo, Abdullah, iya Mister. Kata dasarnya kan fly, belakangnya y. Nah kalau ketemu es itu enggak e nya hilang, e nya itu berubah jadi i. Nah, kayak gini ya, the hawk flies higher than the bat. bagus ya. ini bisa dipahami ya, Abdullah ya. iya Mister. Jadi kalau ada y, ininya jadi s. Nah, contoh misalkan i apa, uh, apa ya? Oh, ini ya, tadi contohnya ini misalkan heavy, heavy jadinya heavier karena ada F, ya, karena s jadi heavier. Ya. Oke, lanjutnya the gorilla is kurang apa ini? lo, ini kurang apa ya? Kurang satu huruf r. Nah, good ya. Helila is stronger than the monkey. Bagus. Gorila itu lebih kuat daripada monkey. Dari kata dasar apa? Kata dasarnya apa, Abdullah? Ini? Strong. Strong. Artinya apa? Ku? Kuat. Kuat. Nah ini dari kata dasar apa kalau yang ini? High. High. Artinya apa? Ting? Tinggi. Tinggi. Itu kan ketambahan er, jadi lebih lebih tinggi, ya. Bagus. Ini ya red dan ini tadi kemudian big jadi ini apa bigger? Nah ini yang Mas Bakti kasih warna hijau itu kata dasar dasarnya yang kalau kalian nyari di kamus itu katanya ini gitu ya. Lanjutnya punyanya apa punyanya Sanja ya Sanja. Giraffe is bigger than zebra. Oke okay. bagus zebra. Oke okay. Sanja loh. Ya, Mister. Oke. Perhatikan ya. The giraffe pakai the ya. The giraffe is bigger than the zebra. Oke, nggak apa-apa. Ini masih latihan, nggak apa. Tapi yang jelas. Nah, ini the bear. The bear beruang is. Nah, ini apa maksudnya? Pengen bilang apa? Wild. Wilder pakai L ya, berarti. Wilder maksudnya lebih buas daripada mau mo, monyet, yeah. mangki, ya, bagus ya. Nah ingat ya, lebih buas itu dari kata wild, ya. artinya lo, artinya buas. Berarti kalau yeah. wilder jadi lebih. lebih buas. Oke bagus ya. Ketambahan er, jadi lebih. Nah sekarang si Uh, uh, sekarang uh, Alexa kita coba lihat Alexa camel is bigger halo Alexa yes ya yeah, yes. Alex ya yeah, Alexa uh, ininya tulisannya salah ya tapi sudah benar camel is bigger pakai L ya bigger dan fox nah dannya ini bukan pakai e tapi pakai a dan fox, ya. coba dibaca. Alexa, camel is bigger than fox. Oke, okay. camel lebih besar daripada fox. Okay. Fox itu apa, rubah bagus? Bear is bigger, bigger than deer. deer. Pakai E ya, pakai R ya, deer. Artinya beruang lebih besar daripada. Uh, Rusa. Rusa. Nah, sekarang dibalik. Rusa lebih kecil daripada beruang. Bagaimana? Deer? Deer, it's smaller. Smaller, bagus. It's smaller. Dan? Dan bear. Oke, okay, bagus. Ya Sudah bisa, ya. Sudah bisa, Alexa. Oke, okay, selanjutnya. Uh, Afatan, ya. Coba Afatan. Oke, okay. gorilla is bigger than monkey. Oke, okay. gorilla itu lebih besar daripada monkey apa? Mangyet. monyet bagus. Giraffe is, nah ini ya, longernya bener tapi tulisannya salah. Ya, g-nya satu aja ya. Giraffe is longer than the apa ini bacanya? Artinya apa? The. The Horse. Oke, okay, horse bagus. Cirapah itu lebih panjang daripadaku. Kuda. Udah. Nah, ini bacanya apa, Long? Longer. long Dari kata dasar apa? Long? Lebih panjang. Ya, yeah, Long. Artinya dari kata dasar Long. Long itu panjang. Ketambahan er jadi lebih pan. Nah, bigger itu kata dasarnya apa? Bes. Big. Ya, big. Ini big. kan bigger. Kata dasarnya big. Yang maksudnya kata di kampusnya itu big. big. Oke. Okay, nah small kata dasarnya small. Smaller jadi small. Gitu ya. Oke okay, sampai sini ada pertanyaan? Ada ada? Ya. ya ada ya? Ada? Adakah? Ada yang nanya? Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Ini Alexa sudah malam, sudah jam 9. Kita tutup aja, nanti takutnya kemalaman. Ini udah jam 10, Miss. Bukan jam 9. Oh, jam 10. Maaf ya. Oke, kita tutup ya. Selamat... terima kasih sama Miss, jam 10 ini. Oh ya, matan juga ya. Matan juga di Makassar juga ya. Patan sama ini biar cepat ya. Oke kita tutup dulu ya. Saya Mas Bakti tutup. Jangan lupa belajar terus sampai ketemu minggu depan. Nanti kita belajar baru lagi. Tetap datang. Kalau nggak bisa datang tonton videonya ya. Nanti direkam. Ya oke. Mas Bakti tutup. Selamat malam. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya kembalikan ke Mas Fahmi ya Silakan Mas Fahmi ya terima kasih kepada Mr. Bhakti Nubroho yang telah menyampaikan materinya di batuman ke-10 di kelas junior and teen semoga adik-adik uh, bisa meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris dan diterapkan di kehidupan sehari-hari agar uh, Proses pembelajaran dan kemampuannya tidak tidak hilang begitu saja. Ya, maksud saya agar lebih meningkat ya, jika diterapkan sehari-hari karena waktu sudah malam, kita tutup saja dengan membacakan "Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin Mohon maaf, itulah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, sehat-sehat ya, jangan sakit. Uh, sampai ketemu minggu depan ya ya mister okay. uh, saya pamit dulu ya uh, saya agak nggak enak badan saya minta izin istirahat dulu terima uh, ya sehat-sehat uh, ya Dede -dede, ya mbak dari teman bawah Melina juga sampai ketemu besok ya baik mister terima ya terima ya